Oke, okay, Hai Assalamualaikum sahabatku, di mana saja berada? Sekarang kita akan berbagi sebuah informasi berdasarkan pengalaman pribadi sahabatku ya. Cara tukar uang baru di Bank BRI, Bank BCA, ya, Bank BSI, Bank BNI, dan Bank Mandiri, teman-teman ya. Ini pengalaman saya pribadi. Bagaimana cara tukar uangnya di lima bank ini? Ya mungkin adalah salah satu nasabah dari Anda nih. Mungkin dari lima bank ini, teman-teman. Ini caranya sama aja kok untuk mengambil uangnya. Yang penting teman-teman tahu tipsnya ya. Dan tadi saya mengambil teman ini. Ini uang barunya nih. Uang barunya sudah saya ngambil tadi yang pecahan Rp20.000 ya. Uang baru resmi yang saya ambil tadi dari bank yang 5 itu. Ada pecahan yang 75 juga ya. Ada pecahan yang 5000 juga di sini sudah saya tunjukkan teman-teman nih jalan 5.000 juga baik sahabatku gimana caranya tipsnya biar anda tahu nah, karena masalahnya kan kita sudah datang ke bank eh ternyata kita tidak dapat uang baru tersebut itu penyebabnya karena kita tidak tahu informasinya nah pada lima bank tersebut teman-teman harus tahu ya kapan waktu terbaik untuk mengambil uangnya dan hari terbaik kapan dan apakah bisa diwakilkan atau harusnya kita mengambil uang dan syaratnya apa aja Apakah kita bawa buku rekening kita, kartu kita, atau tidak perlu bawa KTP, dan seterusnya. Akan kita langsung kupas pada video ini. Silahkan bawa subscribe, di video ini ada dana kaget, ada THR buat Anda, tapi silakan sarannya subscribe dulu. Like juga video ini. Karena like, subscribe itu gratis, dan komen ya. Karena kita akan random untuk 10 komentator terbaik di video ini, langsung mendapatkan THR dari kami teman ya. Dan ada syaratnya nanti di akhir video, silakan disimak. Baik sahabatku, Pertama, untuk mendapatkan THR atau menukar uang pada bank BRI, BCA, BNI, BSI, dan Mandiri, itu pertama syaratnya adalah Anda harus membawa buku rekening. Buku rekening yang Anda miliki ini dibawa ya dari bank yang Anda bawa. Kalau Anda rasa Bank Mandiri, silakan bawa buku rekeningnya dan seterusnya ya. Nah, itu dibawa beserta kartu ATM-nya dan KTP teman-teman. Ini wajib dibawa, KTP-nya wajib dibawa. Untuk sarap mengambil atau menukarkan uang di bank yang anda miliki. Kemudian kapan nih waktu terbaik Bang Nah, selama saya pribadi sudah tiga tahun di mengambil uang di pas lebaran itu, alhamdulillah berhasil. Karena di ya, sebelum saya tahu itu informasinya saya gagal terus. <laughs> Curhat dikit teman ya, yang sering-sering gagal dan sering dapat uang baru marah nih komennya ya. Saya tunggu di kolom komentar. Nah, dulu saya itu ngambilnya biasanya saya gagal itu saya ngambilnya hamin tujuh di hari raya idul fitri itu zon. Saya coba lagi 10 hari idul fitri itu zon juga itu karena uangnya teman yang kita tunggu kan karena belum punya uang dia ya, di hari yang pas dia longgar jadi kita ngambil di situ. Nah teman-teman hari terbaik waktu dan tanggal terbaik itu adalah tanggal terbaik dalam mengambil uang baru di bank ya bank yang lima itu tentu teman-teman harus ngambilnya di di bawah 17 hari Ramadan, di bawahnya. saya kayak 10, 10 hari Ramadan, 11, 12, 13, 14, 15, itu ambilnya. Kalau sudah di atas 15, itu sudah agak kurang. Bahkan sudah ada yang booking, teman-temannya. Karena ada kan itu jasa mengambil atau menukar uang baru. Nah, mereka lah yang sering memboking Nah, maka kalau kita tidak cepat, maka tidak akan mendapatkan uang baru tersebut. Maka silakan, datang di yang saya sebutin yang tadi. Itu tanggalnya. Kemudian harinya, Bang. Hari terbaik itu teman-teman adalah ngambilnya di hari Jumat. Loh, kenapa kok hari Jumat? Nah, ini studi kasus ya, sosial eksperimen. Ternyata Jum Jumat itu tanggung. Jadi orang-orang yang jauh mau datang ke bank itu males, tanggung. Oh, pendek nih harinya. <laughs> Besok aja ada hari Senin katanya kan. Nah, dan mereka juga kadang-kadang sudah di hari Selasa sama Senin itu bisa ngambilnya. Nah, itu waktu terbaik di hari Jumat. Selain hari itu ada enggak? Karena saya libur, karena saya sibuk di hari itu, Bang. Ada hari Rabu dan Kamis. Itu silakan. Ya hari Rabu Kamis itu sudah agak longgar, asal jangan datang di hari Senin sama Selasa itu rame padat, apalagi kalau anda nasabah Bank BRI. Wah tahu sendiri teman-teman ya, terus teman -teman, ya. <tuh> sendiri nasabah Bank BRI ya rame semua sampai tempat parkir jadi kaya gitu ya karena ramenya orang parkir. Nah itu ya, yang buat ada yang sering mengalami seperti itu silakan komennya di kolom komentar ya kita tunggu. Apalagi yang kedua Bank BNI itu juga ramenya jangan ngambil di hari Senin sama hari Selasa. Nah itu dia informasinya. Kemudian informasi yang paling penting uh, setelah ini adalah tentu teman-teman apakah bisa nih saya orang sakit uh, kebetulan di Bank BE eh, Bank yang saya itu adalah atas nama saya pribadi. Kira-kira ini -kira bisa ndak diwakilkan sama anak saya keponakan atau keluarga saya? Baik jawabannya adalah bisa, bisa asal anda bikin surat kuasa. Surat kuasa teman-teman buat itu bermaterai 10.000 yaitu yang dibawa kepada orang yang Anda suruh. Maka dijamin aman dan berhasil. Nah, kemudian Bang, untuk ngambil uang baru atau menukarkannya itu apakah kita uang yang bawa uang yang pecahan 100.000 nih. Ya, yang sudah cash ya itu kita tukarkan apa bisa atau seperti itu memang. teman-teman nah, itu bisa saja, tapi kemungkinan besar itu gagal. Karena dari pihak bank itu tidak itu masih samar-samar karena ada ngambil uangnya dari mana? Jangan-jangan dari nasabah bank lain gitu kan atau jangan-jangan tuh jangan -jangan di ATM bank lain nah, itu kan itu kan masalahnya nah jadi solusi terbaik adalah silakan teman-teman kalau ada uang cashnya tabung dulu di bank tersebut lalu teman-teman tarik di situ dan katakan saya mengambil uang THR untuk kebutuhan lebaran dan uang baru tentunya di sana sudah sudah paham maka akan dikasih oh pecahan berapa mbak pecahan berapa pak nah, mereka akan senyum seperti itu ya Ah jadi akan tinggal disebut saya mengambil yang satu juta pecahan lima ribu, 1 juta pecahan sepuluh ribu, pecahan satu juta pecahan puluh ribu, dan seterusnya. Nah, tinggal kita yang ngomong seperti itu. Baik sahabatku, itulah informasinya yang semoga bermanfaat bagi Anda yang memang lagi butuhan untuk THR ba uang baru ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya dan like video ini. Dan ada dana kaget atau uang THR buat Anda, saya akan kasih untuk 10 orang komendator terbaik pada video ini, tapi syaratnya silakan. Subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan saya doain Anda semoga sudah like dan subscribe lakukan itu. sudah semoga saya selalu panjang umur dan murah rezekinya serta selamat dunia herat. Dan langsung kita bagi buat anak 10 orang. Jika tembus sudah cukup 500 like saja selama 24 jam sejak di-publish video ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.